Okay. Assalamualaikum kakak uh, Kita lambatin dulu deh videonya Eh salah Mana dah Segini oh, oh. eh, dulu coba Oke okay. Jadi ya Gari awal Di video ini video post wedding aku sama suami. Ini sebenarnya udah satu tahun yang lalu. Dan video iklan itu sebenarnya adalah proyek aku sama teman aku yang punya travel namanya Gendra Holiday. Nah, bisnis aku kan namanya tiket Ada for makeup juga sih sebenarnya. Jadi kayak untuk nyewain baju sama sesuai asesoris gitu terus juga aku sama suami bisnisnya kan uh, bidang tiketing lah jual beli tiket pesawat uh, apa namanya kereta hotel gitu-gitu nah kita bikin nih videonya modelnya sih aku sendiri sama suami ya sama temen aku nanti masuk di video ini sama kameramennya namanya Ram. Nah, ini tuh videonya diambil di beberapa tempat di daerah Kediri sih. Paling jauh sih kita ke pantai nanti di Kota Tenggal, Nah, ini tuh jalanan menuju ke pantainya sebenarnya. Jadi bukannya ini tuh ngejemput ke bandara gitu loh sebenarnya itu jalan itu kayak nglewatin hutan-hutan gitu tuh kan nah ini dari Giandra, nih nih, Coba kita lihat di sini ini di sini tuh kalau pengen tahu aja sih kalau kalian pengen tahu itu ya di daerah yang lembab gelap mereka tuh seneng gitu di situ dan di sini tuh mereka bergerombol gitu di sini dan ini ngelewatin jembatan yang ada penunggunya juga gitu. Terus, ya eh, sebelumnya maaf ya. Ini aku benar-benar ngambil over ini di malam hari karena biar orang pada tidur semua. Karena kalau nggak tidur, tuh kan masih ada yang berisik. Dan mana tadi? Oke, di jembatan. Aku ngeliat ada sosok penjaganya juga Terus di hotel, eh di hotel, di hutan juga Ini juga ada berdiri-berdiri di situ Ngeliatin ya, namanya juga mereka penjaga hutan ya Terus jembatannya juga nama juga kita ngelewatin hutan itu pasti ramai gitu penduduknya sebenernya aku tuh bingung gitu kalau untuk disuruh bercerita hmm, karena udah lama nggak ngobrol juga sih lewat jembatan, nah pastinya jembatan aku lupa tuh terus nah ini lewatnya, nah ini sih uh, leader, leader kita namanya mas Dio driver kita Nah ini dia Terus Nah Apa ya Bercerita sedikit tentang Mas Dio dulu sih Dia ini temen aku dari SMA Kelas 1 Tahun 2010 Kita udah mulai kenal Sekelas Nah awalnya Kita suka nongkrong kan Suka nongkrong dulu kan aku ya Suka nongkrong lah nama juga masih muda kan kan nongkrong di sebuah tempat yang sebenarnya itu rumah teman aku sendiri. Dia tapi beda kelas, namanya bagus. Dan dia di rumahnya itu ada kios, warung kecil gitu, enak buat buat nongkrong. Jadi tempat sering kita nongkrong itu di ininya. Apa? Di Oke. Okay. Stop. Nah, ini kita suka nongkrong di rumahnya sih bagus yang ada kiosnya itu dan rumah kiosnya itu deket banget gitu sama sekolah kita tinggal nyebrang aja beberapa meter sih terus masuk ke ada jalan lah dikit terus ngobrol di situ kita ceritanya lagi malam jumat karena anak-anak kan emang lagi gabut banget kali ya nggak tahu deh kenapa zaman dulu tuh suka iseng gitu kan sama juga anak muda deh, gitu apa kayak pengen habisin waktu nggak jelas gitu kan dan itu ceweknya aku sendiri gitu emang suka nongkrong dan mamanya bagus itu jagain warungnya jadi aku masih ada teman lah cewek ada mama mami gitu kita manggilnya kita nongkrong sampai malam pulang tuh kadang jam 3 kadang sampai baru mau subuh baru pulang nah pas malam jumat ini gak tahu kenapa lupa deh ceritanya gimana tahun 2010 kejadiannya pas malam jumat itu aku Dio sama waktu itu ada temen aku namanya Sapri juga kalau gak salah apa siapa ya banyak kan lah pokoknya atau nah, kita tuh kayak ada yang nantangin aku yuk uh, Gitu. karena kok pas waktu SMA tuh panggilannya Ipo gitu. Yuk kita ini yuk keliling gitu, karena dan kebetulan di jalannya si rumahnya si bagus itu memang banyak rumah kosongnya, jalannya itu sepi gitu. Ya se selain jalannya sepi, rumah kosong terus juga ada rumah tuh agak serem gitu. Kita keliling, keliling, oke ya aku nunjukin tuh situ ada ini ada itu ya maupun tentang itulah asik tuh nah terus nyeletuk tuh si Dio ini kok pengen deh dibuka mata batinnya gitu nah namanya juga anak masih muda masih labil banget masih ya, suka iseng gitu kan aku masih belum bisa ng ngontrol apa ya milah antara itu boleh lakuin? Ini tuh boleh dilakuin atau enggak sih? Nah, gitu kan. Kurangnya juga emang apa ya? suka aja gitu punya kemampuan kayak gitu, aku pakai aja untuk main, untuk ngebantu orang gitu. Terus kalau ini sih sebenarnya lebih ke ya. Nah, pas waktu itu kayaknya aku telat gitu untuk ngasih tahu dia kalau misalkan ketika mata batinnya udah kebuka itu kamu jangan apa ya uh, nata perasaan dulu gitu jangan langsung ngedeskripsiin lo lihat apa kamu, kamu lihat apa terus dia kayak gini kayak gitu terus dia kaget atau dia syok atau dia nggak kuat atau kayak gimana aku nggak tau udah lupa gitu udah bilang kayak gitu duluan apa enggak nah apa saat itu kita lewat di depan rumah nggak jauh dari kios itu, kita kan jalan kaki nih keliling apa jerit malamnya istilahnya. Kita keliling, berhenti di sebuah rumah yang sebenarnya dia berpenghuni, cuman kayaknya uh, agak horror gitu loh. Soalnya aku emang ngelihat di la, kan da, rumah horror itu tuh dia gelap banget gitu kan lampunya redup gitu. Terus di atasnya di lantai dua, jadi ada dua lantai, lantai yang bawah ya tuh dia memang kita tutup, lampunya redup, terus juga lantai atasnya ada balkonnya gitu, ada teras kayak cukup besar, cukup luas sih kayaknya, nggak tahu dia buat tanaman kayaknya, tapi itu tuh nggak dilengkapin sama penerangan yang cukup gitu kan, jadi ya mungkin emang rame gitu rumah itu di bawah gak di bawah gak di atas gitu tuh penuh gitu banyak isinya nah pas itu kejadiannya aku ngebuka mata batinnya Dio situ. nah belum beberapa apa ya ya mungkin namanya juga orang kaget gitu kan ya gak bisa kekontrol juga si Dio kaget baru aku selesai buka mata batinnya baru mau ngomong kalau ada apa-apa jangan teriak atau jangan kaget atau jangan bah, kenapa diam dulu coba ditahan kontrol diri nah itu kan itu kayaknya sebuah omongan yang dewasa banget dan mungkin waktu itu kita emang nggak belum sedewasa itu gitu untuk mainan kayak itu akhirnya nggak ada tuh nggak ada beberapa detik pas udah kebuka mata batin dia dia teriak langsung tapi dia ngumpat dengan kata-kata yang yang nama juga ke kasar gitu dan mungkin dia gak suka nih dan sosok ini nggak suka dan sosok ini tuh lagi di atas si balkon yang tadi aku ceritain itu teras teras balkon nggak tahu deh itu dia teriak mengumpat tapi dengan apa dengan kata-kata dan ucapan nada mengumpat marah lah si sosok ini langsung si sosok ini tuh terbang turun dari balkon nembus badan seketika itu juga langsung sih dia muntah, muntah, muntah, muntah, muntah, oke okay. stoplah kita di situ panik balik ke kios, untuk mendekatkan jadi jalan kaki, untung kita bawa kita, kita, kita amanin di, di kios akhirnya ya aku healing di situ aku menangin di situ oke okay. terus kita ngobrol tuh di situ kamu ngeliat apa yo ya, ini bener gak apa yang dia lihat sama yang aku lihat gitu kan, temennya uh, dia kaget itu sama benda yang lain, tapi kok diserang sama ini gitu kan? Ya, aku ngeliat gitu kaget gitu kan. Setelah itu pas ketika dibuka, langsung dia melihat dengan jelas, katanya gak tahu deh, dengan jelas apa kabur aku juga gak tau kan, gak semua apa ya orang kalau bisa melihat benda-benda kayak gitu tuh, belum tentu lihat secara apa jelas gitu, pasti ada yang ngeblur atau mungkin ada yang bener-bener bisa jelas gitu kan, tergantung tergantung dianya bawaannya aneh kayak gimana nah itu beneran tuh, langsung dia ditabrak tapi kan tembus ya, ditembus badannya, muntah ini di studio dia mulai pusing, mulai pusing pulangnya saya ingat takut tuh kayaknya diantar deh tapi sayangnya si sosok ini tuh ngikutin dia sampai rumah ini kejadian saya 2010 atau 2011 kita aku lupa dihanterin sampai rumah diikutin sampai rumah tapi sosok ini berhenti depan rumah karena ternyata di rumahnya si Dio itu ada semacam apa ya pagar lah istilahnya jadi dia cuma bisa berhenti ngeliatin si Dio di depan terus Kayaknya dia aku lupa Itu bersidip dah lama banget sih Aku bener-bener udah ngelupain detail-detailnya Cuman aku masih ingat bagian yang Detail yang bener-bener aku ingat yaitu tadi bagian aku membuka mata batin si Dio Terus akhirnya Lihat si mbak-mbak ini Si sosok ini Akhirnya Dia Lebih sensitif Sangat peka gitu Bahkan diikutin gitu Dan itu ternyata Si sosok ini emang ngikutin dia sampai sekarang. ya terbukti dari obrolan aku lewat uh, Instagram gitu kan. Dan ternyata sampai tahun ini, ini aku syuting 2019. bulan apa sih Juli apa Juni ya? Karena kan aku nikah Januari, terus aku baru syuting ini tuh Juli gitu. SMA kan lho, ya nggak terlalu intens setelah kontakan. Aku jarang pulang juga kan ke Kediri Dia juga kuliahnya di Surabaya ya. Kalau misalnya di Surabaya kalau Dan nah, sebenarnya si Dio ini tuh emang ada warisan juga gitu, tapi emang nggak apa ya istilahnya bisa disebut bukan bukan yang terpilih gitu tapi masih ada yang eh, aku kayak dari mamahnya emang nurunin gitu akhirnya makanya kenapa dia semudah itu gitu untuk dibuka mata batinnya dan ngelihat dan mungkin bisa sampai diikutin gitu kan sampai sekarang dan sebenarnya ini yang bikin aku agak nggak nyaman pas ketika sama dia gitu sama si ini sama si Dio, ini si suka itu ngikutin kita gitu bener-bener duduk di mobil tapi dia duduk di bagian belakang si Dio nyupir si kameramennya si Ram ini aku sama suami di tengah nah di belakang tuh dia ngikut ya aku udahlah ya gak ganggu ini karena dia emang si mbak mbak ini tuh emang agak sensitif gitu kalau sama cewek karena bahasa lembutnya tuh si sosoknya itu suka begitu akhirnya sama si Dio karena emang udah ngintil terus gitu kan lanjut deh apa lagi yang mau diceritain nah tuh kita lewat di jalanan kayak gitu ini jalan tuh pasti rame banget tuh di dalam, dalam otan, ya ini detail besar pesawat ini editan sih atau deh siram gimana karena emang kita ngerjain itu cuma dua hari syutingnya dua hari bahkan nggak ada 24 jam ini bandara juanda dan nah, hotelnya ini tuh sebenarnya ini tuh rumah temen aku, si salah satu ownernya Gendra juga namanya Rian di rumahnya dia shootingnya. di rumahnya dia nih ya rumahnya emang agak horor juga sih bukan agak jangkau kalau masuk di dalamnya emang ada juga namanya juga apa ya benda kayak gitu tuh emang dimana mana emang udah tersebar gitu di masjid pun sebenarnya ada tapi rumahnya itu kan di apa di kamar mandi ya rumahnya cuma memang mereka tersebar gitu jadi jangan takut kalau rumah kita tuh ada hantunya gimana emang semua tempat ada gitu kan nah ini kita syutingnya di ada puncaknya gitu daerah apa namanya, aku lupa apa sih, tuh apa sih, lah, namanya aku lupa. Aku ada, ada gua Maria juga, ada pohon pinus juga, ada air terjun juga, gitu. Cuman ini jalanan menuju ke air terjun melewati hutan pinus ini. Dan di hutan pinus ini kita syuting lupa gitu aku benar bener apa ya saking capeknya kali ini syuting sebenarnya ini hari pertama loh hari pertama syuting tuh kita ke sini bener-bener ke apa sih namanya ke ini uh, apa sih kita syu ini syuting hari pertama kita ke hutan ini tuh lihat hutannya dia kayak masih ini banget kan tuh memang kita nggak dapet spot yang benar-benar bersih gitu karena memang hutan pinusnya cuman ya nggak sebagus yang di tempat lain cuman kederet nggak ya, diurus deh kayaknya giliran bagus tuh jadi tempat ini apa makan kafe gitu-gitu ya kita ngambil tempat yang jadi jarang dilewatin orang nah kita lihat di sini ini tuh kali lagi kalau emang hutan itu emang pasti ramai banget ya sama mereka ya aku sayangnya di situ tuh lupa permisi sebenarnya kalau dalam agamaku Islam itu cukup mau dibilang Bismillahirrahmanirrahim gitu aja gitu kan kita nggak tahu kita kan hidup tinggal bersama-sama gitu di dunia ini harus saling menghormatilah jangan karena kita manusia terus kita nggak menghormatin mereka gitu kan jadi harus ada salamnya saya enggaknya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu kan minimal atau kalau nggak bisa bahasa Arab ya ya permisi saya nggak ganggu tuh ayahku yang aja sih ya permisi saya ke sini gak ganggu ya aku gak ganggu kalian, kalian jangan ganggu aku kalau kayak aku ngajarin kayak like, gitu assalamualaikum kayak gitu tuh nah ini tuh take two, cukup lama gitu, ini kan agak siang, kita gitu, agak kesiangan jadi pada kesiangan nah itu hitam-hitam ini jadi juga sih nih nggak bisa ya di belakang aku tepatnya ini hitam-hitam yang di tanah yang harusnya warna coklat kayak yang lain ini bukan bayangan pohon tapi ini bekas orang bakar kayu di itu tanda sebelumnya itu ini masih baru sih tanahnya apa kayu bakarnya jadi kayak ada kegiatan gitu tadi malam kalau karena aku sama suami kan halal ya jadi ya nggak bisa dihitung masih lah jadi mereka ya masih Meskipun aku lupa salam tapi karena niatku baik niatku aku di sini mau berkarya gitu kan ya udah gitu emang alhamdulillah nggak diganggu sih di sini alhamdulillahnya nggak diganggu cuman ya agak aku yang agak nggak nyaman gitu sih lihat di sini dilihatin pas apa lagi pas gini tuh gak cuman tim aja yang ngeliatin tapi mereka juga ngeliatin gimana gak gerogi nah ini kita syutingnya di pantai daerah Trenggalek gak tahu deh aku diajak sama si Dio nah pantainya ini tuh dia hmm, kayak gak terlalu luas gitu sih gak terlalu panjang cuman pengunjungnya tuh lumayan Si hitungannya cuman kayaknya lokalan gitu loh karena pantainya emang kita nyari yang terdekat pantai pasir putih ini dan emang mungkin karena pengunjungnya dikit dan emang dalam kan pantainya jadi nggak ada orang yang berani renang Sebelum nyampe ke pantai ini aku nyium bau apa ya amis gitu karena aku udah mikir ya udah macem-macem nih karena aku lagi tidur kan terus pas bangun apa bangun-bangun ternyata eh untung ikan kirain kan yang lain gitu kan ya udah dan pantainya itu bentuknya kayak uh, pasirnya tuh tinggi gitu langsung menjorok ke pantainya itu dalam banget gitu kan hutannya juga cukup banyak kayak jarang rumah penduduk gitu biasanya kan kalau dari wisata kan ini ya banyak rumah penduduk nah ini tuh bener-bener pantainya agak uh, creepy gitu sih karena emang dikelilingin hutan cuman karena pengunjungnya ya cukup banyak lah akhirnya kita nikmatin aja lah syutingnya, jalanin biar cepat selesai gitu kan, cepat balik ada tebing juga nah tebingnya ini dia langsung tembusin ke hutan di pantainya tuh langsung lihat gunung tuh. Itu sebenarnya ada gunung tapi karena keadaan ini berkabut. Ini kan kadang jam 6 pagi ya. Eh, antara jam 6 sama jam 7 gitu karena kita berangkat tapi subuh. Nah, keadaan pantainya tuh langsung tembus gunung. Ini pantai selatan itu kan ya. Banyak kapal yang diparkir di situ. Nah, ini, ini emang bagus banget sih viewnya tuh. Masih hijau banget. Nah, tuh kan tebingnya tuh ada tembok-tembok batu udah tembus. Ini tuh yang apa? Ijo-ijo ini, biruan ini tuh ini kan editan ya. Ini tuh pohon-pohon. Ini tuh bener-bener apa sih? oke aduh ramai banget di sini tuh. Mereka tuh suka ngeliatin para pengunjung, diliatin ada yang aneh-aneh apa enggak gitu. Tapi emang di situ pantainya bersih banget. Tuh lihat biru kan airnya. Tapi emang dalam tuh kecil tuh cuma sampai situ doang sampai enggak sampai tengah cuma di pinggiran-pinggiran situ aja aku ngerasainnya di sini tuh emang ada apa ada energinya cukup kuat gitu karena pantai selatan juga sih karena aku juga pernah punya pengalaman gitu di pantai selatan yang lain kayak cuma di sini tuh di bawah itu ada ini ini yang bisa nunjuk pakai ini ya lupa maaf. Nah ini di sini ini tempat mereka suka uh, apa ya biar nggak kehalang pohon gitu untuk melihat para pengunjung. Mereka juga butuh refreshing kali ya ngeliatin kita gitu berkerloncong kayak gitu gitu. Nah ini tuh ombaknya emang lagi terus banget aku nggak tahu kenapa deh, aku ke pantai selatan tuh pasti ombaknya tuh langsung apa ya, apa sih namanya tuh kayak kenceng gitu. Emang ayah tuh emang selalu ngarang aku untuk renang di pantai tanpa pengawasannya dia dari kecil. nggak tahu sampai sekarang. Awalnya tuh kalau aku aku positif tinggi aja sih, kalau ya aku pas lagi sini emang lagi pasang gitu ombaknya tapi nggak kenapa makin lama makin ini makin pasang gitu kan terus juga ada kejadian ini suami aku uh, apa ya kita udah minggir banget sebenarnya syutingnya ini tapi dia sampai ombak tuh bener-bener kayak marah gitu loh kita kayak aku nggak dibolehin di situ kali apa gimana aku juga nggak paham terus langsung kuyup dia bahasa nih bajunya dia tuh jadi di rambutnya emang banyak nih di ini tuh kita benar-benar keceram pasir semua sebadan. Padahal kita nggak nyebur sama sekali, nggak ngedeket. Apa namanya? Bibir pantai banget gitu. Kita ke atas. Meneg banget kan? Nah itu, ini dia ada gunungnya. Di sini tuh ada gunung tuh. Ini, ini tuh gunung. Bu, oh, kita apa nggak tahu? Ini tuh juga ketupan gunung. Ini kabut. Gunung ketupan kabut gitu loh. Ini di sini. Tapi aku banyak gunungnya, nggak tahu juga deh buruk pertama soalnya ke sini. Ini kita dari pagi sampai setengah hari aja sih, langsung ini hari terakhir kalau di pantai. Nah ini syutingnya tuh sebenarnya yang hari pertama. Jadi hari pertama ke hutan Venus dulu, terus ke jembatan jembatan Lama di Kota. Sebenarnya syuting di ada taman Berantas namanya di bawah. Cuman gagal edit gitu karena si suami karena masanya capek banget kan dia jadi emang gak terlalu bagus itu di kamera. Tahu deh. Akhirnya ya udah. Nih emang jembatan ini jarang dilewatin karena sebenarnya udah dibangun jembatan baru di sebelah di sebelah sini ada jembatan baru. Jadi jembatan ini emang enggak banyak orang lewat kan udah agak sepi gitu. Makanya kita bikin syuting dan emang ikoniknya Kediri banget gitu. Ya, ada penunggu juga pasti karena kita niatnya ya. Emang yang penting segala berasal dari niat ya. Kalau emang niat kita buruk pasti ada aja yang halangannya. Itu pas mendekati maghrib sih, syutingnya itu habis asar sampai mau tadi sih gak tau kenapa di kok sampai kayak gitu sebenarnya juga agak panas pas pulang sampai rumah nah ini kita syuting di salah satu hotel di Kediri daerah dekat bukit juga nah hotel itu emang agak bukan agak lagi emang banget karena emang daerah pegunungan jadi Kediri itu emang ada daerah yang dingin ya kayak sana kita pilih hotel ini karena emang artistik banget kayak estetik banget gitu bagus kan buat syuting <sukur> terus kita di sini nggak nginep sebenarnya kita cuman syuting apa dinernya karena kan di paket paket honeymoon ini tuh yang kita tawarin emang sebenarnya ada paket dinernya Romantik. sini kursor, kursor lagi nih di sini. Di sini tadi di belakang kok tadi. Nah, di sini ini kenapa hitam itu sebenarnya lorong juga. Ini tuh lorong gelap banget, tuh lorong ini kan gelap banget ya. Sebelah sini tuh emang gelap banget, dan cahaya cuma di sebelah sini. Nggak tahu deh, kenapa sebelah sini tuh kayak gini juga. Sebenarnya kayak apa ada bambu-bambunya gitu ada bambu-bambu kayak gini cuman nggak ada lampunya itu jadi apa ya bambu tuh tempat yang paling disukai gitu jadi bambu tuh bisa bisa apa nyerap energi kayak gitu makanya sosok-sosok kayak gitu tuh suka barang-barang kayak gitu suka apa ya dijadiin tempat nongkrong lah buat mereka nah ini dinner ini dekat kolam renang dan tempat makannya ya namanya juga modelnya itu kayak model-model klasik gitu loh dia kayak agak kuno-kuno gitu tapi kuno apa modern klasik kali ya gak tahu deh ini di di sini ada kayak ya apa sih namanya ya pokoknya sering dilihatin aja gitu aku gak enak aja di anak yang di kayak gitu di mana-mana nggak usah dilihatin aja sama mereka ini nggak terlalu banyak sih di sini. Lebih banyak yang di kamar-kamar tuh banyak banget. Nah, ini makanan makanannya ini bener-bener apa ya makanannya itu recommended banget serius. Ini hotelnya aduh emang terkenal sama masakannya yang enak. Kayak kenapa kita pilih hotel ini juga gitu selain makanannya enak, terus tempatnya adem. Aku kan sama suami emang suka ngetrip kan kayak karena kita bisnisnya tuh tiketing traveling gitu-gitu ini nah, kalau di kolam renang sih emang nggak terlalu banyak cuma di daerah sebelum masuk ke kolam renang itu di daerah sini itu bubuk lampunya mati di sini jadi tempat nongkrong mereka mana ya Nggak kelihatan ya di sini kelihatan sih oh di bawah tangga nih di bawah tangga eh terdeh sama ada ini di sini aduh ini nih Nah nah ini di sini nih ini lorong menuju kamar-kamar kayaknya ini kita naik ke atas kita menuju kamar-kamar nah ini nih area sini cukup rame ini masa kecil nih bayinya suami aku nih <Sat escucho> Sama apa ini bayi aku nah ini tuh aku kan tinggal di rumah aku lahir kan pas ayah lagi tugas di kediri tinggalnya di asrama. TNI gitu nah ini kondisi emang rumah udah dari dulu ya rumah zaman Belanda gitu udah kelihatan banget agak ini rame bener-bener rame nanti uh, ingetin aku untuk ngasih tau gitu kondisi asrama keluarga TNI diri sini tuh kayak gimana menemur apa ya selain banyak rumah kosong kita berbagi tempat lainnya ya banyak sumur bekas apa toilet umum yang ditinggalkan oh uh, banyak banget <tuh> ini pasti menjamun kuliah menjamun kuliah jadi dia itu ini dia sebenarnya tuh teman apa ya teman nongkrong lah bangku aku, emang kuliah kan emang nggak sebuah bangku cuman kita selalu deketan gitu dan emang nggak ada perasaan apa-apa sih sebenarnya dan itu dia nganterin aku buat ngelihat ular uh, yang aku jadiin properti nari dulu, karena gue juga suka bikin beda ya, nah ini namanya jawir, yang nganter cuma dia doang yang mau, jarang cowok mau tuh, makanya anaknya going juga nah aku kenal Jawir ini 2014 eh 13 atau 14 ya kayak 13 awal deh jadi waktu awal-awal jadi mahasiswa baru jadi maba aku megang aku jadi penanggung jawab eh, ini lomba ini apa sih namanya PSPB pekan seni pekan budaya nah disitu tuh suruh ombain antara nari drama sama musik gitu gitu kan, nah aku jadi penanggung jawabnya. mikir lah tuh, nah tema itu kayak Cleopatra gitu, tapi Cleopatra ini juga uh, punya jiwa nagin, punya jiwa yang cinta sama ular gitu kan. nah aku apa ya banyak banyak banget gitu sama si Sampai gimana aku harus membangun chemistry sama dia? Akhirnya aku bawa pulang, aku bawa ke kosan karena aku masih ngekos. Kan, karena aku kuliah di Depok, aku ngekos, aku bawa ke kosan, aku umpetin tuh di book storage. Uh, tapi dikasih udara, ditotok apa di bolong, yang udara dikit-dikit kecil-kecil minggu sebelum pentas jadi se apa ya aku nyari ular itu uh, prosesnya cukup lama sih berbulan-bulan terus nemuin si dia aku emang latihan kan latihan uh, nari tiga bulanan apa gue satu semester kurang lah sambil nyari ular nah karena aku masih belum dapat izin untuk mengejek ular nginep kan daripada aku bawa air, apa bawa sejauh si ini di kosan lama-lama ya aku ngajak nginepnya tuh mendekati pentas aja sih akhirnya ngebangun chemistry sama si dia aku tidur sekasur sama dia selama dua minggu ya ceritanya macam macam sih aku suka ngobrol sama hewan apapun sih hewannya yang apapun sih sebenarnya kayak aku tuh suka ngobrol gitu sama hewan dari matanya kita kalau udah ngelihat mata hewan kita udah ngelihat ada soul ada jiwa ada pancaran apa ya ada pantulan jiwa gitu di matanya mereka ngomong apa mereka menyampaikan sesuatu apa gitu nah, jaber ini em emang belum disexing jadi nggak tahu cewek apa cowok cuman uh, motifnya kan motif sanca jawa kata si pemiliknya aku lupa namanya Siapa cuman ada cerita sedih di sini, jadi dia itu pas habis aku pakai pentas. Aduh, di pentas itu dia bener-bener ikutan nari tau sama aku karena aku sering komunikasi sama dia. Jadi, nggak nanti, nanti kalau di panggung ini ya ikutan nari sama aku. Nah, benar apa ya dia sampai ngunjelurin lidahnya bener-bener kayak aduh pneumonia aku gitu. Masya Allah habis pentas si jawir ini mati karena si punya siapa ya pemiliknya lupa kalau si jawir ada masih di dalam box dan gak dikasih minum jadi aku belajar banyak tuh tentang perawatan ular cara hidupnya ular bukan uh, segala tentang ular gitu aku belajar banyak gitu sama si jawir sama si pemiliknya juga jadi dia dehidrasi satu hari nggak dikasih minum jadi kalau keluar tuh nggak boleh telat kasih minum ya mereka mungkin bisa makan tuh maksim nggak makan maksimal 6 bulan tapi kalau udah dehidrasi bahaya itu mengancam hidupnya banget kan akhirnya buk bukti Jawir meninggal aku aku di calling mbak ada kabar duka katanya Mas Rohim kalau salah aduh apa nih mas Iya mbak, si Jawir mati. ini yang cukup kok bisa kan aku lagi ulangan lagi, lagi ujian lagi UTS. Lu inget, eh, lagi uas jadi pentasnya pen pen itu emang akhir semester. Akhirnya aku buru-buru cabut langsung aku minta teman buat nganter ke si Jawir ini karena emang waktu itu aku belum belum apa ya belum motor. ngurusin ini kan dia soalnya kayak apa ospek gitu kan, nah akhirnya temen aku namanya Ali Ridho nganterin lah sini, aku inget banget nanti aku taruh fotonya di sebelah, aku tahu itu bener-bener aku nangis, senangis sejadi-jadinya gitu untuk apa <laughs> kalau inget tuh ya Allah udah dua minggu sama dia itu udah apa ya building, building trust banget, aduh kayak udah ada chemistry gitu aku sama dia tuh karena nggak tahu kenapa dia diambil secepat itu gitu kan ya lumayan juga udah aja nangis setelah di situ cepet cepet datang ke situ di jalan nangis sama pemiliknya benar-benar emang gak langsung dikuburin karena emang mengenai aku dan itu langsung hujan aku nyampe langsung hujan terus, eh apa terus awalnya kayak rintik-rintik dulu gitu kan terus langsung hujan terus akhirnya kita si Jawer ini ini di rumahnya si Jawer, nih daerah Cimanggis, Depok ini aku di Tasikmalaya. Malaya Gunung Tasikmalaya Malaya ini sebenarnya foto kerup kru ya, zaman-zaman masih temenan aku banget dulu ini di gunung apa gitu, aku tinggi juga nah, sebelum masuk ke gunung ini juga Hutan ya, ada gitu ya, Kenapa gitu selalu lewat hutan? yang udah jelas-jelas gitu tuh. Rame-rame sama itu. Nah, ini aku di Malang, di Batu, di, lebih tepatnya di Rabbitfield di Kota Batu, Malang. Ada hutan pinusnya juga di sini. Ini masih penduduk apa? Pengunjungnya masih banyak sih, nggak ya, terlalu ramai sama. Mereka, nah, tapi di rumah ini, coba kita lihat. Ini, kalau kita masuk ke sini, aku oh kan ini, kan, bentuknya dibuka nih. Yang tip tuh ada lah yang ngumpet di sini, yang nungguin. Karena mereka kalau udah nemu, uh, apa ya, sebuah bangunan, dan itu emang enggak apa enggak dihuni sama manusia. Terus juga ada atapnya, ini kan atap ya. Nah, ini atap nih, tuh, mereka jauh ini sarang gitu. rame tuh. Coba lihat tuh duduk di sini macem macam untuk macam-macam. Banyak kan sih. Nah, ini di hutan pinusnya. hutan pinusnya juga ramai. Mana kita kesini hujan gerimis lagi lah. Kalau gerimis tuh emang barang gituan emang suka apa ya? Jalan-jalan juga keluar semua. Nah, ini aku lagi di rumah gadang sama suami lagi ke Padang. Ke lagi apa ya? rahim sama dia kan orang asli Padang Cuman dari kecil di Jakarta Jadi sering ada yang ngeinte, pada yang buka jendela jendela kan dibuka nih, jadi biar enggak ngap gitu dalam itu biar nggak biar nggak rayapan biar enggak ada apa biar nggak ngap gitu. Nah tuh dalam itu kayak gini. Kalau ini tuh kayak ini apa sih aku lupa. Ini emang ini ada sorisnya nih. sini ini ini si tirai putih ini ini tuh kayak kasur uh, kayak apa ya tirai kasur gitu sebenarnya ini bukan tirai untuk masuk ke kamar atau ke dalam ruangan enggak tapi ini tirai untuk nutupin kasurnya dan itu juga dipakai tidur sama mereka dan disitu ada ya ini kan rumah nenek moyangnya dia ya di para leluhurnya tinggal di sini dan kalau ini tuh ada ruangan dan yang disimpan baju-baju adatnya terus apalagi ya waktu itu ya dan itu kalau dibuka tuh aduh baunya bau debu campur wangi campur amis campur aneh lah pokoknya kalau aku nyium di sini tutup atau tahu dia kenapa kok dipenuhi dengan kain-kain berwarna-warni kayak gini for the first time gitu aku kesini ya itu lihat nih ini tuh tirai kayak kamar pengantin gitu nah di sini ini kasur bukan ruangan jadi tirai untuk kasur pengantin baru ini mau mau berangkat syuting sih ini pas saya nana ternyata udah dia datang dua keluarga keluarganya berada di hotel penglihatan naik -na. ini foto pas lagi di pelaminan pas lagi di bain. Di pelaminan di pelaminan aja sih nah kenapa video ini aku upload ya karena emang apa ya dari sini tuh aku banyak bantuan gitu dari tim kali langsung mulai aku upload aku say thank you juga kan sama tim yang udah banyak membantu aku selama pernikahan dan selama pembuatan video ini terus aku juga aku keinget gitu terus terus keinget di video yang pernah aku buat aku ngerasa ngebuat salah gitu sama dia dengan buka mata batin aku gak ngontrol diriku kan arti kalau itu It's good. Yang enggak jelas kayak gini juga, bahkan mungkin sampai sekarang dan itu capek banget. Ya udah, nanti kita lanjut. Oke, ini dulu ya. Makasih waktunya.